Baiklah persahabat untuk menemani santai pagi kalian saat ini Bang Mimina akan menyuguhkan keberbahagia dari idola kesayangan kita Di kabar pertama persahabat ya kita lihat di sini ternyata Bunda Lesti dan Papa Bilar Masih tentunya balas-membalas di kolom komentar Sebelumnya Papa Bilar menuliskan sebuah kalimat Pasang alarm jam 7, eh malah kebangun jam 8 Jadi keinget Stephen Gerard katanya persahabat Yang langsung dikomentari oleh Bunda Lesti saya gak boleh som kata Bunda Lesti tuh persahabat Ternyata kalimat komentar Bunda Lesti ini pun dijawab oleh Papa Bilar Disitu Papa B mengatakan Sekali-sekali dong sayang, biar kayak fans anu Aduh, Masya Allah banget persahabat ya Memang idola kesayangan kita beda dengan yang lain Luar biasa Komentar pun banyak sekali diberikan nih persahabat Di antaranya dari akun Diangker mengatakan sayang-sayangan tapi saling balasnya ceng-cengan ya tapi ya itulah yang bikin mereka beda receh gesrek kadang garing paling asyik emang kapal kayak gini buat diikutin tuh bersahabat ada juga tanggapan dari hakaniyati vitamin jalur komen ya mindal Masya Allah tabarakallah jalur komen pun udah bikin kita bahagia Sweet banget kalian Kesayangan, bahagia terus ya Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma amin Masya Allah Luar biasa para sahabat Baca komentar aja Sudah bahagia banget nih warga Konoha Kemudian juga selanjutnya kita lihat Di story-nya Papa B 7 jam yang lalu para sahabatnya Pas banget nih, angka 7 Besok tanggal berapa kata Papa B Hari ini bukan semalam 70 Tepat di tanggal 7 hari ini Storynya pun 7 jam yang lalu nih, Papa Bilar Wow, memang luar biasa, Papa B lagi bahagia banget Karena tim sepak bola kesayangannya menang telak atas lawannya Kita lihat juga selanjutnya, persahabat Ini momen saat di lapangan ketika Papa B main bola bareng dengan tim meruah FC Papa Bilar ini lagi bagi-bagi makanan Tentunya makanan Raja sih. Masya ya, Allah, persahabat Alhamdulillah lagi bahagia Langsung bagi makanan Rajasi kepada sahabat dan rekan-rekan Yang berada di tentunya lapangan Saat semalam main bareng tim Marwa FC Masya Allah. Kalimat komentar pun Tentunya banyak sekali diberikan Diantaranya dari Kostol Putih Bilar Kakak malam ini bersama Marwa FC Rajasi Usaha FNB Nya Papa B Jangan lupa bolnya warna hitam Tuh persahabat, Nomor biasa Mudah-mudahan usaha Papa Bilar Ini selalu lancar Sukses dan mudah-mudahan Persahabat selalu diberikan Keberkahan, amin Selanjutnya kita lihat juga Persahabat Berikutnya di sini ada cindukan vitamin, masya allah ternyata semalam udah lesi kejuara bersilaturahmi nih persahabatnya, wow bersama kak Septi, alhamdulillah sahabat silaturahmi tetap terjaga dan terjalin dengan baik. Ini yang selalu kita inginkan dengan siapapun itu hubungan leslar baik-baik saja. Mudah-mudahan sahabat, pertemanan mereka pun tentunya selalu diberikan. Tentunya kebahagiaan pertama mereka pun terjalin dengan baik Sampai kapanpun Kita lihat juga rosa Ada kalimat caption yang ditulis juga di ungan ini Akhirnya lihat bunda nih setelah dua hari Nggak lihat Wah Masya Allah banget ya Alhamdulillah Lihat bunda juga Yang tentunya akan mengeluarkan single baru nih Dan komentar pun memang banyak sekali diberikan Di antaranya dari Dewi Ramlah Mengatakan Alhamdulillah Lihat bundanya abang manis banget senang lihat mereka rukun rumah tangganya Kembali harmonis Semoga menjadi keluarga Sama untuk Leslar dan Putra Siregar Amin Masya Allah bahagia banget ya Ketika melihat Leslar Selalu dikelilingi oleh orang-orang baik Dan kita lihat juga persahabat yang komentar selanjutnya ada tanggapan dari akun Nanik83 Masya Allah wajah kamu itu deh Teduh adem lihatnya Masya Allah Langgang rumah tangganya kakak dan dede Sampai surganya Allah amin. Masya Allah begitu banyak Doa-doa baik Yang selalu diberikan Dari orang-orang baik juga Yang tulus mencintai dan mencintai Lar family Selanjutnya para sahabat simak Kita lihat di sini ada cedukan juga BBL di storynya nya Payen PBL ini emang makin pinter banget nih persahabat Sudah bisa jadi montir Tuh kita lihat nih PBL lagi melihat Lagi cross check Persahabatnya motor Aduh Masya Allah ini bayi gemes Bayi pinter Abang jadi montir nih Persahabatnya Aduh nah, Masya Allah banget sih kita selalu bangga dan kagum dengan BBL, mudah-mudahan selalu menjadi kebanggaan Kedua orang tua, hanya doa baik Yang selalu kita berikan Untuk BBL, amin Kemudian juga nih persahabat Selanjutnya ada cidukan Papa B Saat diwawancara semalam Papa Bilar tentunya Diwawancara mengenai single terbarunya Lesti, Alhamdulillah persahabat Papa Bilar Tentunya sangat bener-bener mensupport dan mendukung Lesti juara di bidang musik Bang Bilar aja, dukungannya bersahabat luar biasa untuk Bunda Lesti yang mau buat single terbaru. Apalagi produsernya langsung Papa Bilar. Ini yang selalu membuat kita bangga, yang selalu membuat kita kagum. Saling support, saling dukung, aduh Masya Allah ini kapal yang luar biasa. Sehat terus untuk Leslar. mudah-mudahan selalu menginspirasi untuk banyak orang. Amin. Kemudian juga selanjutnya, para sahabat, kita lihat Jangan lupa Tanggal 7 hari ini Ada free save Lagu barunya Bunda Lesti Insan Biasa dan Jangan sampai lupa, kita setiap trendingkan Untuk lagu barunya Bunda Lesti Kejora Kita masih menunggu cidukan lain Dan tentunya kabar terbaru lainnya Jangan kemana-mana terus Ikuti channel Youtube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru Kabar baik, kabar bahagia dari idola kita Lesti dan Rizky Miller Ini dulu informasi di pagi ini bagaimana tanggapan kalian Silahkan berkomentar Bermin ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh